Menemani santai pagi kalian saat ini Bagi Mimin akan menyuguhkan info-info menarik Dan pastinya kabar spesial dari Leslar Family Alhamdulillah para sahabat Hari ini tentunya sudah memasuki awal bulan Ramadan Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Kekuatan, kesehatan, rezeki yang barokah, masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bahagia Dan kita lihat di postingan Bunda Lesti. Bunda Lesti ini baru saja memposting foto geng Mama Yuni bersahabat. Ada sebuah kalimat yang ditulis juga oleh Bunda Lesti. Selamat menjalankan ibadah puasa 1444 hijriah, ya. masya Allah, tabarakallah Mama Yuni. Itu kalimat yang ditulis oleh Bunda Lesti Masya Allah Geng yang sangat keren Circle-nya Bunda Lesti Emang bukan kaleng-kaleng Wanita salehah Semuanya Mudah-mudahan selalu sehat Bahagia untuk mereka Dan semoga silaturahmi Tetap terjalin dan terjaga dengan baik Di postingan ini pun Begitu banyak persahabat tanggapan komentar Yang diberikan Di antaranya dari akun UMD Masya Allah mama mama cantik salehah sukses selalu amin ada juga tanggapan dari Dinda Hau memberikan love hitam 3 di postingan Bunda Lesti Alhamdulillah banget ya tentunya kita semuanya selalu diberikan kebahagiaan dari idola kesayangan kita kemudian juga persahabat berikutnya ini ada vitamin dari Leslar Entertainment Alhamdulillah Leslar Family berangkat umroh di persahabat ya ini vlog Hikmah setelah berangkat umrah, Leslar Family. Yuk, sama-sama kita support dan dukung karya Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Mampir sekarang juga ke Leslar Entertainment karena baru saja mengunggah vlog terbaru di channel YouTube LA. Semangat untuk kita semuanya! Makin kompak, makin kuat, makin solid kita yakin. Mudah-mudahan kekompakan kita tentunya selalu mensupport dengan tulus. Kepada Leslar Family, kita simak juga persahabatan dia selanjutnya. Ini ada cindukan yang sangat luar biasa dari Leslar Family, keluarga kecil Leslar. Apalagi, self dengan ekspresinya, abang El ini gemes banget. Perusahaan masya Allah, lucunya dengan tentunya ekspresi. Abang Ilm buat onti uncle Pastinya happy banget nih hari ini Dikasih semangat langsung oleh Leslar Langsung diberikan vitamin Biar makin kuat puasanya Para sahabatnya Dan makin kuat juga untuk Menjalankan ibadah lainnya Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus Bahagia Untuk Leslar family Dan semoga sakinah, mawadah, warahmah Amin Berikutnya perselabat disimbang juga yang semalam persahabat ya Dari Bunda Lesti Ada tentunya Kak Sasha Ada Abang El yang lagi digendong Masya Allah Sehat terus ya untuk idola kesayangan Doa terbaik Pokoknya selalu diberikan setiap harinya Untuk keluarga kecil leslar Masya Allah Abang El persahabat ya Kalau sudah minta gendong Memang sepertinya sudah ngantuk banget ya Alhamdulillah selalu mendapatkan cidukan, selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita Kemudian juga yang berikutnya Kita lihatnya ada kabar yang sangat membanggakan sekali Untuk lagu Lesti Insan biasa official lirik video Satu hari yang lalu di upper Dia sudah masuk trending 5 untuk music Alhamdulillah selalu kita bersyukur Begitu banyak, begitu luar biasanya dukungan dari fans untuk karya-karya Leslar. Ini juga persahabatnya membuktikan kita makin kompak, kita makin solid untuk mendukung penuh yang terbaik buat Leslar. Kemudian, juga persahabatan, ya, ada tanggapan dari Karya Ricis saat diwawancara. Karya Ricis meyakini bahwa Lesti Lovers itu nyata, itu ada. Dengan Lesti Lovers juga persahabat ya, tentunya bisa menguatkan seorang Lesti kejora Masya Allah. Terima kasih Kak untuk supportnya buat dede. Mudah-mudahan selaturahmi pertemanan kalian pun tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Selalu mendoakan yang terbaik ya untuk teman-teman dan sahabat terdekatnya Bunda Lesti maupun Papa Bilar.